Monumen Nasional atau lebih dikenal dengan Monas, yang menjadi ikon kota Jakarta, dan kebanggaan warga Indonesia, adalah hasil kerja keras para pendahulu kita. Mari kita bahas sedikit sejarah tentang pembangunannya. Monumen Nasional terletak persis di pusat kota Jakarta. Tugu Monas merupakan Tugu Kebanggaan Bangsa Indonesia. Tujuan pembangunan Tugu Monas adalah untuk mengenang dan mengabadikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia. Dan juga sebagai wahana untuk membangkitkan semangat patriotisme generasi sekarang, dan akan datang gagasan awal pembangunan Monas muncul setelah sembilan tahun kemerdekaan diproklamirkan. Beberapa hari setelah peringatan Hari Kemerdekaan ke-9 Republik Indonesia, dibentuklah panitia Tugu Nasional yang bertugas mengusahakan berdirinya Tugu Monas. Panitia ini dipimpin Sarwoko Martokusumo dan beberapa anggota lain. Panitia yang dibentuk itu, bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan Monas, yang akan didirikan di tengah lapangan Medan Merdeka Jakarta, termasuk mengumpulkan biaya pembangunannya yang harus dikumpulkan dari swadaya masyarakat sendiri. Setelah itu, dibentuklah Panitia Pembangunan Monas yang dinamakan Tim Yuri, yang diketuai langsung oleh Presiden Soekarno, melalui tim ini, sayembara diselenggarakan dua kali. Sayembara pertama digelar pada tanggal 17 Februari tahun 1955, dan sayembara kedua digelar tanggal 10 Mei tahun 1960 dengan harapan dapat menghasilkan karya budaya yang setinggi-tingginya dan menggambarkan kalbu serta melambangkan keluhuran budaya Indonesia. Namun, dua kali sayembara digelar, tidak ada rancangan yang memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan panitia. Akhirnya, Ketua Tim Yuri menunjuk beberapa arsitek ternama yaitu Insinyur Sudarsono dan Insinyur F. Silaban untuk menggambar rancangan Tugu Monas. Kedua arsitek itu sepakat membuat gambarnya sendiri-sendiri, yang selanjutnya diajukan ke Ketua Tim Yuri, Presiden Soekarno, dan Ketua memilih gambar yang dibuat Insinyur Sudarsono. Monas mulai dibangun pada bulan Agustus tahun 1959. Keseluruhan bangunan Monas dirancang oleh para arsitek Indonesia. Yaitu insinyur Sudarsono, insinyur Frederich Silaban, dan insinyur Ruseno pada tanggal 17 Agustus tahun 1961. Monas diresmikan pembangunannya oleh Presiden Soekarno. Pembangunan Tugu Monas dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap pertama tahun 1961 sampai tahun 1965, kedua tahun 1966 sampai tahun 1968, dan tahap ketiga. Tahun 1969 sampai tahun 1976. Pada tahap pertama pelaksanaan pekerjaannya di bawah pengawasan Panitia Monumen Nasional, dan biaya yang digunakan bersumber dari sumbangan masyarakat. Tahap kedua, pekerjaannya masih dilakukan di bawah pengawasan Panitia Monas. Hanya saja, biaya pembangunannya bersumber dari anggaran pemerintah Pusat Sekretariat Negara RI. Pada tahap kedua ini, pembangunan mengalami kelesuan karena keterbatasan biaya. Tahap ketiga, pelaksanaan pekerjaannya berada di bawah pengawasan Panitia Pembina Tugu Nasional, dan biaya yang digunakan bersumber dari pemerintah pusat. Bentuk Tugu yang menjulang tinggi mengandung falsafah Lingga dan Yoni, yang menyerupai Alu sebagai Lingga dan yang menyerupai Lumpang sebagai Yoni. Alu dan Lumpang adalah dua alat penting yang dimiliki setiap keluarga di Indonesia khususnya rakyat pedesaan. Lingga dan Yoni adalah simbol dari zaman dahulu yang menggambarkan kehidupan abadi adalah unsur positif, lingga, dan unsur negatif, yoni, seperti adanya siang dan malam, laki-laki dan perempuan, baik dan juga buruk. Lidah api yang terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton dengan tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter, terdiri dari 77 bagian yang disatukan, seluruh lidah api dilapisi lempengan emas seberat 35 kg, dan kemudian pada ulang tahun ke-50 RI, emas yang melapisi lidah api itu ditambah menjadi 50 kg. Pada tanggal 10 Juni tahun 1974, Gubernur Jakarta Ali Sadikin meresmikan taman di bagian barat Monas atau dikenal dengan nama Taman Ria. Monas akhirnya dibuka untuk umum setelah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 12 Juli tahun 1975. Itulah sejarah singkat tentang Monas, jayalah Indonesiaku